Oke teman-teman, di kesempatan kali ini admin akan tutorialin untuk teman-teman semua yaitu cara daftar di aplikasi Uangmi ya dimana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pinjol dan aplikasi pinjam pulsa ya dan bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya silahkan klik link yang sudah admin sediakan di deskripsi ya dan aplikasi ini sudah ada di playstore atau app store ya jika teman-teman sudah mendownload Silahkan uh, buka aplikasinya, maka yang pertama muncul seperti ini ya. Di sini ada bacaan, yaitu uh, izin akses ya, teman-teman. Dimana di pihak aplikasi akan mengakses data-data yang terdapat di ponsel teman-teman. Oke, silahkan uh, teman-teman baca-baca dulu syarat dan ketentuan dari aplikasi ya. Jika teman-teman ingin melanjutkannya, silahkan klik setuju ya. Jika tidak, klik tidak setuju. Oke, di sini admin akan coba untuk klik tidak setuju ya. Nah, teman-teman, jika kita uh, klik tidak setuju, maka aplikasi uh, tidak akan terbuka ya. Kita ulangi, buka lagi. Nah, teman-teman, jika kita sudah menyetujui syarat dan ketentuan dari aplikasi, maka akan muncul menu daftar ya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor ponsel yang masih aktif ya. Oke, langsung saja kita masukkan nomor ponselnya. Oke, di sini daftar Wangmi dan dapatkan kupon sepuluh ribu ya. Setelah teman-teman sudah berhasil memasukkan nomor telepon, selanjutnya silahkan klik jelajahi Wangmi ya. Dan selanjutnya kita akan diberikan uh, OTP ya, atau kode verifikasi dari aplikasi. Jika sudah masuk OTP-nya silahkan masukkan di sini ya. Oke teman-teman, di sini ada informasi dan perjanjian pendaftaran. Silahkan dibaca saja ya. Oke selanjutnya, jika sudah dibaca, klik setuju ya. Oke teman-teman, di sini kita disuruh untuk membuat kata sandi. Dan kata sandi ini terdiri dari 6-20 karakter angka atau huruf, ya. Dan di bawahnya, silahkan masukkan kode undangan, dan kode undangannya sudah admin sediakan di kolom deskripsi atau di dalam video ini, ya. Oke, teman-teman, jika sudah selesai memasukkan kode undangan, silahkan klik "jelajahi uang mie", ya. Oke, di sini kita diarahkan, yaitu ke menu seperti ini, ya. Silahkan klik saat aplikasi digunakan, hanya kali ini ya. Oke, admin pilih hanya kali ini. Nah, di sini uh, muncul bacaan. Undang teman meminjam, dapatkan bonus hingga 130000 Jika teman-teman ingin mengundang, silahkan klik undang ya. Di sini admin akan close dulu. Nah, menu utamanya seperti ini ya. Di sini limit to empire letter hingga 20 juta rupiah ya. Dan langkah selanjutnya, jika teman-teman ingin melakukan pinjaman di di aplikasi Wangmi ini, silahkan teman-teman klik cek limit ya. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk mengisi data pribadi. Dan langkah yang pertama yaitu silahkan teman-teman eh, foto KTP ya. Oke teman-teman, jika sudah selesai memfoto KTP, maka di sini nama, nomor, nick, tanggal lahir dan seterusnya di sini terdeteksi secara otomatis ya. Dan silakan teman-teman uh, scroll ke bawah ya, di sini silakan teman-teman pilih gelar tertinggi yang diperoleh. Oke, lokasi silakan pilih ya. Dan selanjutnya silahkan teman-teman isi alamat lengkap ya Oke selanjutnya silahkan teman-teman uh, pilih lama tinggal ya Oke sini admin pilih 5 plus ya Di bawahnya nama akhir ibu kandung silahkan diisi ya Dan diusahakan nama ibu kandung ini sesuai yang terdaftar di kartu keluarga ya Jika sudah selesai, silahkan teman-teman klik tombol kirim. Oke, di sini kita disuruh untuk memilih bekerja atau tidak bekerja. Silahkan pilih bekerja, ya. Bidang pekerjaan, silahkan diisi, ya, teman-teman. Jika tidak ada salah satu yang terdaftar di sini, silahkan teman-teman klik lainnya, ya. Oke, nama perusahaan, silahkan diisi, ya. Lokasi di sini sudah uh, otomatis terisi. Jika belum, silahkan teman-teman isi ya secara manual. Oke, alamat lengkap perusahaan silahkan diisi, nomor telepon perusahaan silahkan teman-teman isi juga ya. Oke, di sini gaji silahkan uh, teman-teman pilih ya, atau isi ya konfirmasi tanggal gajian silahkan uh, pilih ya. Jika sudah selesai, selanjutnya silahkan klik tombol kirim ya. Dan selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi kontak darurat ya teman-teman. Silahkan nama kontak darurat satu diisi, nomor telepon silahkan diisi ya. Pilih hubungan ya di sini ada kerabat, pasangan, saudara. Dan di bawahnya silahkan isi kontak darurat 2 ya. Nomor telepon, silahkan diisi juga. Hubungan, silahkan dipilih juga, ya, teman-teman. Dan di bawahnya, silahkan, teman-teman, masukkan email, ya. Oke, di sini, di bawahnya, silahkan, teman-teman, masukkan kode referral. Jika teman-teman sudah punya silahkan masukkan. Jika belum sudah admin sediakan kode referralnya di kolom deskripsi atau di dalam video ini agar teman-teman bisa mendapatkan bonus tambahan dari aplikasi uang ini ini. Oke jika sudah selesai silahkan klik lanjutkan ya. Di sini kita uh, diarahkan untuk selfie ya teman-teman. Silahkan posisikan wajah sesuai bingkai. Silakan berkedip. Oke teman-teman, di sini pengajuan limit kita sedang diverifikasi ya, diperkirakan selesai dalam 5 menit. Oke, di sini eh, kita lihat ya, apakah proses pengajuannya diterima atau tidak ya. Setelah menunggu 5 menit lebih, di sini ada pemberitahuan dari aplikasi bahwa pengajuan ditolak ya. Di sini ada bacaan, maaf, tetapi pengajuan Anda belum dapat disetujui. Anda dapat mengajukan kembali bulan depan. Kami menjamin keamanan data Anda, kami tunggu pengajuan Anda kembali bulan depan. Oke, di sini pengajuan admin tidak disetujui ya. Dikarenakan memang uh, tadi admin sengaja tidak ingin uh, melakukan pinjaman di aplikasi ini. Namun admin sarankan untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini disarankan untuk mengisi data dengan benar ya. Agar pengajuannya dapat disetujui. Oke teman-teman itulah ya cara daftar atau cara mengajukan pinjaman di aplikasi uang ini ya. Silahkan isi data-datanya dengan benar agar dapat disetujui. Oke semoga cara ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.